Dan Eh, itu Tapi Lah. Lah, Rona ni. Rona kan, Rona ni. Rona pun makan kat. Dah sini lah. Pinas, dah pin. Rona ni amanah. Dorong bos tu. Gedongan. Lah ni gedong le. tak foto Dah, dah bin. Pinas. semuanya <tik> guys Boey, tambah segera tu, eh. Dampin, mana tanggung kos tanggung? Iki piala dana yang membalas ni, ki. Entahlah ni sok, ni entahlah ni orang. Dah dah otor batikan dah Nah, tadi ada botol tuh. Oh no, saniki metu di kene kok ono Pinas. Pak, Pak Dang. neng kasih. Bapak Oke. Oke. Hmm? Eh? Hey, itu apa? Mas? ini ngetran tahu deh Để tao nghe cái Thank mm -hmm. you. Gue ternyap kita apa kalau perhanya kok kalau ini tuh tulenan apa ini nanti.